Bismillahirrahmanirrahim. Itu Habib Hasan Asgaf almarhum rahimahullah yang ada di Surabaya. Itu hidupnya cuman menerima keluh kesah umat. Itu pangkat yang agak berat itu. Terima kuluh kesah itu kalau bahasa Jawanya apa? Jadi tempat sampah. Jadi tempat sampah. Bayangkan kalau tiap hari kamu dengar orang cerita yang gak enak semua. Itu enak atau gak enak itu? Jadi orang datang ketemu kamu cuman mau buang sumpeknya itu. Saya begini Habib, saya begini. Gak enak saya cerita. Habib saya baru dapat duit 5M, gak enak. Habib saya barusan tertipu, Habib saya barusan sakit ini, Habib saya barusan ini, Habib saya Habib, semuanya enggak enak. Semuanya enggak? Enggak enak. Tapi Habib Hasan ini mendengarkan setiap orang yang datang ke rumah beliau dengan khusuk gitu ya, didengarkan, terus disolusikan, dikasih nasih, nasihat, disolusikan. Bagaimana akhir usianya? Ya bagaimana akhir usianya? Belum meninggal, udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Belum meninggal, sudah dikasih, tahu. Anaknya dipanggil, nanti malam bapak mau meninggal. Ayahmu ini nanti malam mau meninggal, jam 12 malam. Tolong kamu telepon pamanmu yang disuruh, bilang ya kalau bapak mau meninggal jam 12 malam. Suruh berangkat sekarang ke Surabaya. Pertanyaan saya, kalau Antum jadi anaknya telepon gak kira-kira? Gak mungkin telepon tuh ya, mau dianggap aneh nanti kan. Ya ngomong sama ayahnya, ayah insya panjang umur, saya walafiah. Bapaknya ngomong lagi, kamu nggak percaya sama saya, nggak percaya bapakmu itu ya. Ya percaya ya, tapi Insyaallah sehat panjang umur. Itu ngomongnya masih subuh-subuh gitu. Eh jam sembilan kondisinya melemah, tiba-tiba malah melemah. Anaknya maksa ayo ayah ke rumah sakit. Bapaknya ngomong, aku nggak sakit, ini proses mau meninggal. Ini prosesnya memang begini, ya memang be, begini, enggak perlu sebab ke rumah sakit. Pak ke rumah sakit, baru telepon yang di Solo. Ini ayah, pak ke rumah sakit, kondisinya kelihatannya kok menurun, tolong datang ke Surabaya. Itu belum ada jam 12, saya kok nggak salah ingat di antara jam 10, jam 11 malam itu. Ngomong seger ya, normal, tapi lemes tubuhnya. Ngomong sama anaknya, ayah nggak jadi berangkat jam 12, maju, sebentar lagi mau berangkat. Saya mau nanya, ini mau mati atau piknik? Ini nyata loh ya, ini nyata. Bukan apa nanya? bukan dongeng, ini masih baru mungkin 10 tahun yang lalu. ya Atau 15 tahun yang lalu, saya lupa persis tahunnya itu. Ngomong sama anaknya, ini bapak mau berangkat sekarang, ini maju. Anaknya nangis. Dibilang jangan nangis, kalau kamu nangis nanti jalan ayah gelap. Terus wasiat. Karena ayah Meninggalnya Rabu malam Kamis Pasti warga Surabaya akan memakamkan ayah Kamis Pak Pagi Jangan makamkan ayah Kamis pagi Makamkan Kamis sore Ba'dal Dal Azhar Karena ayah pengen masuk kubur malam Jumat Kalau masuk kubur malam Jumat itu kuburannya terang benderang Masya Allah itu di, diomongkan semua Diwasiatkan ke anaknya Ayah pengen dimakamkan di samping makam kakekmu ayahku Persis di bagian kakinya biar dapat berkah orang tua berkah orang tua itu besarnya luar biasa, detil setelah itu, udah ya ayah berangkat dulu ya terus mengucapkan dua kalimat syahadat meninggal saya mau nanya, ini piknik? atau mati? karena memanfaatkan modalnya dengan sungguh-sungguh -sung, sungguh dipakai semuanya dengan dengan indah maka sama Allah Ta'ala ya Diantarkannya itu dengan indah. Lah kadang kita ini nyebut malaikat Israel alaihissalam aja antipati. Ojo ojo nyebut Israel ajok. Bayangkan kalau kamu jadi malaikat Israel terus dengar orang ngomong seperti itu tersinggung tidak kamu? Nanya saya tersinggung gak? Hah? tersinggung ya. Tapi kalau ada orang nyebut nama Israel terus orang alaihissalam salam untuknya malaikat yang lain nyampaikan. Itu Habib Novel kirim salam sama kamu. Oh itu ya suka kirim salam sama saya. Oh uh, Sati suka kirim salam. Fulan suka kirim. Kan alaikum salam artinya salam untuknya, betul kan ya? Jadi kalau kita suka kirim salam, ya salamnya nyampe ke malaikatnya. Nah, kalau salamnya nyampe ke malaikatnya, berarti malaikatnya kenal enggak sama kita? Kenal lah. Kalau datang ya sopan nanti. Datangnya juga salam juga. Assalamualaikum. Orang ujug-ujug, teko tak cabut. Karena kita sering kirim. Salam, bilang kirim salam aja gak pernah Jangan sebut-sebut namanya Alihissalam Jelas semuanya?